Ini rada nih. Mm -mm. Nah, ada foto Dio. Mm -mm. Lagi kecil. Dio <laughs> sama Yuda. Tengok. Mm -mm. Dio sama Yuda, tengok ah. Dio. ah ini Dio, itu Yuda. Di mana Dio? Ini Dio, I ini mm -mm. Yuda. Tengok. Gini, ah, itu John Cena. Ah. <laughs> Wah, John Cena gagahnya. Rada jauh banding ya, tengok ha. Uh -uh. Ini rada lagi kecil. Ini <tuk> ini rada udah dewasa macam Amanda Manopo ha, tengok. Ha, jauh kan? Iya. Yeah. Ha. Dulu sering main di parit. <tuk> <tuk> Sana pagi Di Lorong Seraya Pagi masih nih Nah Jam 7 kurang Nah Nah Yang dengan suasana pagi Di Pulau hijau Tonton aja video ini Nah Inilah rumahku lama tak balik kampung kita banyak perubahan ya Nah jalan lonsra ini masih kuat nih kalau jalan-jalan yang tempat lain udah hancur ini tahun kemarin aku balik masih kayak gini jalannya tuh ini jalan menuju penunjang Nah. Hmm, buat adik-adikku yang rindu mau balik kampung, nih aku videokan nih. Nah, inilah rumahku nih. Sebelahnya jualan. Nah. Kita masuk. Ya, coba kita hidupkan lightingnya dulu. Nah, nah, sini ada foto bapakku. Oh, gaya pakai jas <laughs> ini foto editan, guys. Nah, dulu musim-musim edit-edit cuma ambil wajah gitu kan? Nah, jadi ginilah lah, juga bapakku nih. Waktu gitu. dulu ha nah. Di foto pernikahan Dila dan Iwan, ya, adikku juga tuh. Uh, waktu itu, kami balik semua nih, kumpul semua nih. Ini adik paling aku, adik nomor dua, ini dan Rada. Kami liburan di Top 100 Waterpark Batam. Disitu ada foto Uli tuh adiknya istriku tuh. Oh, dia dulu gengan tuh sama adek aku tuh. Perpisahan SMP ini. Dio Prayogi masih kecil nih. Ajaran 2005 2006 Harmoni Jodoh Kota Batam. Ini waktu pengantin rada kami di Batam nih ada semua nih. Oh, oh Ini siapa tuh? Foto tangan tengkong Tengok ah. Foto aku dulu nih Masih 2000 berapa nih Masih bujaman Aku pun lupa juga Dulu udah gagal kali nih kayak gini nih Foto tangan tengkong nih Kata aku bilang ah, tuh. Ini dulu ingat aku Fajri anak Bang Yonalis nih motokan nih, uh -huh. itu pun di rumah dia kan salah. Ini foto kami masih di wacerpak, uh, Rada masih gadis nih. Ini masih ada <laughs> Nah ini foto perpisahan Elak ya. Atas, tak nampak muka, bukan kenal lagi muka. Oh iyalah perpisahan. Oh perpisahan. Uh, Ella nih masih SMP ini ya. ah, tuh. Kalau ada yang kenal ya. Atau yang orang yang nonton sini komentarlah. Nah. Ya. Wah, ini udah gagah kali ini dulu nih. <laughs> ini waktu aku kerja konter. Tuh masih ada eh ya, ah, pajri. Oh, ini foto aku kerja konter dulu nih. Konter long Edi. Ini armarum istrinya Yang pertama. Tiketnya Sudahlah itu Masa lalu uh -uh, Masa oh, lalu Nah Dio dan Mak Barbar nih uh -uh. Tuh, uh. Oh, Dio Mak Barbar nih SM, uh, SMA lagi di 12 Batam Nah ini waktu Mama di Batam ya Waktu uh -uh. Mama di Batam nih ini mamak si Anu, mamak Maesha Mamak Maesha ini nah, Foto habis kami nikahan Jalan-jalan di Jebatan Rembarelang Ramai-ramai Malam Malam nih tepatnya nih Foto mamak Mesa Lagi muda, oh kayak artis Mirip Amanda Manopo Ah oh, mau nah, oh, nengok Foto pernikahanku Ini dia Nah, di rumahku, tak ada nih. Majam, foto pernikahan di sini ada nih. Mama, Mama. Tuh, yang bilang aku belum nikah. Tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, ya, nah. oh, ketahuan lah. Oh. <laughs> Itu Inut. In mana dari tadi Itu. Om Pedio kan? Tak ada Inut. oh mana Inut? I putih kau, not. Iya. Tengok, Nut. Itu anu anak-anak -anu, cucu mama ke sebelahnya tuh. Udah gadis nih dah nak. Yeah. sama lah, samalah usiananya dah. Sama seumuran. Pada kelas 4 juga sekolah. Heeh. Uh -uh. Pada kelas 4. Iya, Inut Pasuk Ngapa empat? sekarang hitam kau, not? Dulu putih di foto. Abu panas terus sama mama ini. Putihnya Yana. Dapat tak, malam Hah? Jaman, jaman dapat. Apa? Yana. Itu, ha. Yana. Ah, itu Yana anak anak eh cucu abah cucu abah ada ah. dua cucu abah ah mau jingga dengan pojia lah dapat dapat piala ya mm -hmm. ini foto ciri anu si, siapa nih ya kan di vila rada <laughs> oma rada <laughs> Hitamnya rada oh, oh. <laughs> ini, Pak. Ini dila nih itu dila, Ah, itu Dila Ah, hmm. itu satunya pake. Okay, yeah. oh, ah, itu dilat pake. Nah, itu dilat pake. udah jadi polisi pake. Nah, itu dilat pake. Nah, itu dilat pake. Nah, itu dilat pake. Rada jauh bandingnya, tengok. Ha. Uh -uh. Ini Rada lagi kecil. <laughs> ini ini, lagi wasa. ini Rada udah dewasa, macam Amanda Manopo, ha. tengok. <laughs> nah, kita buka album album ya. Hmm. Ini Ayah Rahel. <sighs> nah, suami Sibila si Nah, ini foto Ayah Rahel. Tuh ya. Nah, sama seran nih foto dia nih. Ha. Orang bercewekan, Pang. Berkawinan. Lain nah, dengan oh, nanti ada foto Mbak Barbar. <laughs> foto Mbak Barbar kalau kalau foto sama John Cena. Oh. Eh foto dia mengaji ke dadak situ lagi. Ke mana kah? Nah. Dia mengaji. Ada yang ambil mungkin tuh. Siapa nih? Nah. Kakak. Oh. Kakak. Nah ini akad nikahnya di kantor kuah Nah akad nikahnya. Eh ini Mbak Siapa tukang foto ini dulu nih? Arief. Arief. Oh iya nah ah itu Sena. ah wajo ah, Sena gaganya Nah dulu kami temanya uh, pakai pakaian merah semua ya merah hati Wad dulu kau belum ada dek di situ dek memang entah ya mama aku uh -huh. belum pernah sama pengantin elak ya Nah Oh bersilat dulu besilat. ah ini almarhum Haji Jamal <laughs> Itu yang berfoto baju hijau-hijau irang ada dak situ orang silat Guru ngaji aku nih Enak uh, uh, rasanya aku ngaji dengan dia uh, jadis. Uh, jadis. Nah tuh tadi uh. tak lagi. halo tengok dia, dia yang sibuk menengok dia, dia yang sibuk menengok nah, bik anduk. Bik anduk ah. bang Yuki ah, ini guru SMP aku nih. Oh, Kamar Waji mana? Ah, almarhum <tuk> hmm. baju ini ya, ya. nah, ah, nah. foto kami. Lagi rapat panitia kan nih? Iya. Ini ada foto ngaji nih pak? Nih. Siapa? Foto siapa? Foto Elak Ela Bekatam ngaji ya, Dio sama Yuda nanti di Jakarta tuh Ini bakso, bang Dio dah da. yeah. Iya Anaknya tada, jom, tada. Ada Nah ya. Ada sendirian di rumah Gak <tuk> nah, dulu nih Foto pernikahan Anak Elak nih Memang album Memang iya. album punya elak Ini Nah nih foto almarhum uakku. aku Kuasain nah, Kalau ini uakku aku masih ada Ini nenek Ini nenek Nah, ini, balik sudah balik, balik. Nah, oh. bapak, bapak, bapak, bapak. Oh, oh. bapak Nih oh, ada Ah, ini Foto ayuh. almarhum buat Sebelum wa meninggal dia sering nelpon aku nih. Hari-hari wak nih nelponnya aku. Aka. Nah nah ini foto sungkeman nih, ani mak barbar -bar, nih aku sebelahnya nih, tuh, nah ini mak ini, ini atau ini Mabar. nenek mm -hmm. mak babal, mak babol, mak babol, ya apa nih kaban tan? Aa nih aa ini ya, a, a ini a -A. A -A juga nih. Ya, A-A nah, ya, Bapak. Wah, ini kemarin, deh, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, aku ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, Aneh, Pak Degimin. Ah, ini guru silat aku nih. Nih, waktu aku silat dulu, cinding Betawi. Jadi pakaian itu hijau. Iya. Ah. Yang ini yang hitam ni tak tahu nih. Selain hitam masih ada lah wajinya dah mak ada di mana-mana ini enggak ada ini ada ke dalamnya juga nah kemana mak <tuk> wajib <tuk> nah ini bang tilos organ sama poji berfoto buat mm -mm. mm. wah inilah dia nak berfoto bang tilos Oh karena dia bukan bukan dia yang main ada, Tidak. bang Midi ya yang main. Kegundangan cuma. Nah nih. Kegundangan. Adik beradik abah nih, Pak Siapa lagi nih mak sebelahnya mak? Gak tahu siapa. Iya bininya. Ada acara-acara berenang gitu. Ada. Lengkap lah punya rad nih kemarin nih. Hmm. Adi bang Juki ada sama dulu, Karatna. Ela, hmm. nah, ini, ini Rizka dengan lakinya, masih, anak. masih kecil ha. Oh, Pak Marwaji, ini Pak Marwaji. Perempuannya Oh tidak ada, itu ada lagi. lagi. kataku orang belanja Oh dulu dulu Rizka ngantin dulu pada Ela Iya. Riska udah punya anak kayak nah. kayak, kayak anu Nadin. Dua ada anak sekarang perempuan ada duanya. nanti musuh nah. kelak beranak laki-laki lagi, laki, panggil lagi musuh katanya. Nah ini foto Mama adik -beradik, beradik anak buah aku. Nah buah Banyak lagi nih, ha. Itu banyak orang. Oh, ada dia kan? nih, ha. ada Yola juga, ha. Siapa Adina. lagi? Enggak tahu, tahu siapa. Begini. Ah, Kak Ani. Apa manten itu? Nah. Oh, kemarin nih pengantin Elak ini datang semua nih. Iya. Ada semua gitu. Iya, orang Jambi gitu. Satu satu. Ini, oh, ini Alwar Home, Ujang. Kalau Ujang. aku Ujang, namanya iya. aslinya Juanda. Mm -mm. Ujang ini Yang meninggal di Tanjung pinang. pinang tabrakan. Mm -mm. Nah, ini ada Jimmy, mm -mm. ini Uli, mm -mm. Oh, Yola kayak kayak laki-laki mm -mm. Eh itu Yopi. Yopi, anak dua deh oh wah oh, dia ke pantai nih mm -mm. Yuda dulu bondong sama kayak sama kayak Akan ya rambut ini dari mana Beli dari pak Oh, ini Depan mana Bang oh. ah, Pep mana Bang Pep mana ada Bang Pep ini, ini. Bang Pep ini Yuda ya, ya. Bang Dio Yudha sama kayak Aka loh rambutnya panjang Sama kayak Aka rambutnya panjang kau. Nah Yudha lagi kecil Lagi kecil udah nih udah berubah nenggali nih dia, nih mulu mulu apa nih menikahkan siapa nih, Abang, nih ya ya apa ya aku oh nih Jon Sena nih Jon Sena menikah ah Jon Sena menikah dengan Mak Barbar nih ha nah kalau dulu menikah Penggulunya boleh datang ke rumah. Sekarang pun boleh tapi bayarlah. Nah. Mana lagi. Audio oh, lagi di taman nih. Nah, tuh. Mak Bar barbar nih. <tuh> Yuda Sater, Dio, ah, umur umur masih empat tahun atau lima tahun nih. Nah, ingat aku dulu waktu foto ini dikirim, kalau salah aku masih SMP kalau salah. Foto ini dikirim. Ah, memang kakakku memang lama dia di Batam, tapi tak balik-balik. albumnya bio semua nih kayaknya ini Yuda, ah Yuda, rambut panjang. Nah, habis guys. Hup. Sebenarnya masih banyak lagi foto-fotonya, cuman kalau aku videokan semua. Pastilah durasinya panjang, Nih, untuk pernikahan.